ikan pari dapat dengan mudah ditemukan baik pada perairan tropis maupun subtropis karena mereka menyukai perairan dangkal dan hangat ada setidaknya 60 jenis ikan pari yang begitu memesona dengan cara hidupnya masing-masing tahukah kamu kalau ikan pari ternyata memiliki penglihatan yang bisa dikatakan sangat buruk ikan pari memiliki tubuh yang terbuat dari tulang rawan jenis tulang yang sama yang membentuk hidung dan telinga manusia seperti namanya Ikan pari paling terkenal karena bagian ekornya yang disebut sengat mengandung racun. Racun ini banyak digunakan untuk melindungi mereka dari predator seperti hiu. Menariknya, ikan pari akan menggunakan sensor elektro atau organ listrik khusus yang berperan sebagai insting untuk menemukan lokasi dan pergerakan mangsanya. Sensor yang berada di sekitar mulut ini memiliki sebutan ampula e. "of Florence". Ini. Sekian dulu ulasan tentang ikan pari. Jangan lupa tunggu video menarik berikutnya dari channel saya. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini lebih berkembang. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.